Detik-detik pun terasa Sudah terhenti Detik-detik pun terasa Sudah terhenti Tak terasa Setiap sakit yang terpedi Oke okay. Semoga teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan bisa terhibur dengan lagu-lagu Yang terakhir saya buat di 2017 lalu